makanya sampai jadi guyonan tuh ada ada orang no pemuda no enggak assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh ditambahi taala kan nggak ada sunnah rasulnya setelah itu ada pemuda Muhammad dia beda assalamualaikum warahmatullah tanpa taala wabarakatuh <tuh> <tuh> <tuh> saking mangkelnya <tuh> tadi warahmatullah kok ditambahi taala dia menyaingi warahmatullah tanpa taala wabarakatuh yaitu hanya anak tapi itu cerminan bahwa yang penting kita ini beda tapi akan selalu ada orang-orang alim yang biasa dulu kefaqih mas kumambang itu gurunya mbak Zuber itu abahnya Mbah Mun. dulu alim-alimnya orang gresik itu namanya kefaqih mas kumambang itu beliau itu nggak mau kentongan mergoh kentongan itu nasrani dulu kan zaman ada ide adhan kan sahabat pernah usul kentong ya Rasulullah kata nabi nanti mirip orang nasrani api nanti mirip orang majusi kalau trompet wah mirip orang yahudi pas ide itu ada sahabat lari-lari mimpi diajari azan terus mimpinya sahabat tadi dipakai no? adhan allahu akbar, allahu akbar, tanpa kentongan, tanpa trom tapi seperti alim di Indonesia, wali Songo pakai beduk pakai kentong dan itu ditentang juga, sebenarnya yang tentang itu tidak hanya Muhammadiyah, ada hanya Wahabi di internal orang-orang alim ya banyak yang tentang kifakih termasuk yang tentang itu Giva ke itu gresik tapi yang ikut jalan mana Giva itu yang ke Tuban, dia paciran itu di Dia gak terkenal itu, sing Tanjung Kodok itu, si. apa to le istilah itu, sing giva paciran terus terus sing terkenal tuh, lihat tanjung Kodok tuh, no bagi Giva. Bukan-bukan lamongan ada Giva, maksudnya sih terkenal tuh. Sedayu G, sedayu, sedayu. Gue punya kebetulanan sampai dulu itu ketika bahan muda itu mbak fadil itu mau beduk muriteku pinter masir guyunane kiai kiai -kia itu di kantongu di bungkus be anu, sini gua ada beras yo. goni nama goni sini lomba lari karung itu bareng kiai netekoh ayat huruf tong tong tong tapi suarane rapat tiba Kentong bit ah banten bah ini gua mau bungkus <laughs> <laughs> goni kalo nukul goni jadi banten nukul Kendang misalnya. <t festivals> <t strawberries> Jadi neng dunia pesantren itu wong alim-alim yaudah itu sudah fito. Walasan singkat cerita, kefakemasku mambang itu masyur. Tatus-tatus bah sahal nih ngaji bah zuver, bah zuver ngaji Kumambang mambang, kefakem ngaji bah mahfud termas, bah mahfud termas ngaji Sengarang ianatu Tolipin saya tapi Pak Karshinden satu Nak Mun, ngaji Mbak Karim Lirboyo, Mbak Karim ngaji Mbak Asim Asyari, Mbak Asyari ngaji Mbak Mahfud Termas Jadi hidupnya itu di Mbak Mahfud Termas, cuma ngajinya di Mekah buatan di Termas Yang Termas sekarang itu yang adiknya Mbak Mahfud, jadi yang juruyah sana hmm. yang juruyahnya buatan Mbak Mahfud Itu murid-murid yang alim-alim itu beda-beda, termasuk Mbak Asim mentoleransi, tapi kalau Bah Faqih nggak, moh tenang kentong dibantah mbak Mulai bantah Mbak santri nih, milih disek santri senin bantah. Bahan kentong, ngomong kerungu adan biye nak pesolat. Bawa wali kadang betul gayanya. Aku fakih, mau so kalah Mbek kentong Udene adan kau masuk mambangung sak sedayu, sak gresek sak lamungan kerungu kape. Jadi keramatnya ke fakih tahu adan sak kabupaten kerungu. Mau so adan kalah Mbek kentong, adan deh unak speaker kan saat rong desa to sak kabupaten iki Mulane wong alim kudu kartu ngamuk bareng nek ngamuk ora keramat-keramat Tapi baleni yo orang Yesus pisah kota Mulane wong wagi wagi duno ngalime ngono Yo wong alim macem-macem keramat iku macem-macem dadi Aku lo nih ku pondokku lo yo na kentong, dia bapak ake kentong, yo tetap kentong, yo lo nate takoi ku, ceri kentong nih ku nasro ni, si ngoi nasro apa jadi, kalon te larang kok. iku murah ku <laughs> pring om neng, rau rau dekrutatif, rau rau sing mirip nasro ni, kan, apa, Kayak yo kentoi yo lonce, mi ku pring, neng di, oi nggu sen nutuk iku mirip satpam iyo, nak mirip, gereja orang. yo kan mirip satpam si ngo nutuk, ina no fajir, mbomo nabi pirsa iku dipadakno wae sat pamor wae wong gereja entuk ego salah lo iya sok jajal lo kowe nabi kenal aku ngaku lama kowe ra waro satul ambek wae tes kentongku iku ambek gereja karo ambek gerdu apa Satpam? apa pos kampling iku mirip di pos kample orang mirip tadi ini mirip dengan milik anda Mengkonokowo silo arang terus, wapi terus, wahai kentong kadang kadengko bongkotan sing mesme raya apa nih gitu, terus, betul <bito>, bawa sama, manjorok <bito>, ya. loras tujuh nu teradi pitah pitah ya ngupar ge ngelek oke ker, mentong tong tong tong terus, gitu. jamaah. <bito>. Ya supaya ram mirip nasrani ini teman kankang nak mangan, ndetakon duduk, dong dong dong, mangan, <laughs> semuanya nggak mirip nopo, jadi dulu kiai-kiai yang beda bah, same fakir itu ya udah sering kecil-kecil kan, ya cuma ana sing kebablasan, sing kebablasan ama syur, ya, bah di sampang, itu dia ini terkenal wali, tapi ngomong wawor, jorosari, itu dia pakai kancing emas, emas syur, lama saya sarankan syariat kan nggak seneng. Bah jenengan mana mau nggak nang masak doso doso guna aku sing seneng mas iki masih sing seneng melo aku iwa <hesitation> gede gegei sari tont sari atas kacau kacau kacau <hesitation> tadi ya di sini boleh di sini gecil gecil gak gak dek <hesitation> wah yore pandang gak dek